Aku berdiri di sini dengan tersenyum dan belajar untuk menikmati suasana di kala matahari terbit. Aku ingin bersamamu yang jauh di sana. Aku masih cukup dalam hidup layu secara organ <SILENCIO> <SILENCIO> posisi mengonten ini bikin puisi digital ini rencana kita membuat hal-hal hiburan yang sangat istimewa cek lok, cek lok cek lokasi, jalan-jalan Melepas penat dan mencari inspirasi, tetaplah jalan-jalan walaupun kamu punya uang atau tidak punya uang. Madang, sak sugi-sugi wong madang, wong orang dui madang. Jalan-jalan ciklok-ciklok cik Yogyakarta. <tik> Oke waktu tersisa 20 menit ya. Kali ini kita akan mereview jembaringan lagi mau dipasang. Itu adalah budaya memanah Jawa. Belajar. Tapi di sini juga ada wisata main perahu kan, Rafting. Rafting. Besok kita bikin videonya. Besok kita bikin videonya yang bagus. Teman-teman kalau mau olahraga di sini di wisata. Dulu pemain Eropa, adik-adik semuanya tidak mengeluarkan uang banyak, cukup tak cukup beway. Kita punya kesempatan untuk bermain panah-panahan bersama paman-paman. Mantap sekali kita nanti bisa coba ada panah apa jumpa ringan. Jangan, nanti ada naik kapal kalau ininya jernih bisa kita River towing ada wisata air getak di atas juga ini pertama kita coba review untuk jumper ringan ini kita coba review pertama kali tengah paman kuning main. Duh, laplah. Okey, yo. am teman-teman semua memanah itu tidak mudah begitu pula mencari istri tak mudah kalau belum ketemu jodohnya sampai jumpa kita bersama berutmuah TV cek log Wisata malam Yogyakarta selamat